Alhamdulillah pada petang ini kita telah sampai di Iskandariah dan antara tempat yang wajib kita pergi sebenarnya dekat Iskandariah ni adalah Kubu Kitbi. Jom kita tengok sambil-sambil tu kita bercerita tentang sejarah Kubu Kitbi. Jom. Okey, untuk pengetahuan anda semua, di Iskandariah, kota cantik di pinggir Laut Mediterranean sebenarnya ada banyak sejarah yang ditinggalkan dekat sini. Salah satu peninggalan sejarah masih berdiri kukuh pada hari ini ialah Citadel of Kitbe ataupun Benteng Kitbe Benteng Kitbe ini merupakan satu destinasi pelancongan yang wajib dan menarik untuk dikunjungi bila anda datang ke Iskandariah. Menurut sejarah Benteng Kitbe dibangunkan oleh Sultan dari dinasti Mamluk iaitu Sultan Al-Ashraf An-Nash Shaifuddin Kitbe pada tahun 1423 masih. ini adalah uh, kawasan yang dibangunkan untuk mempertahankan kubu ni ha, kalau kat bawah ni sebelah kiri dan sebelah kanan dia adalah bahagian pertahanan untuk bawah dan kalau kita tengok seni bainanya Masya Allah memang dia orang adalah orang-orang yang pakar pasal pada zaman dulu membangunkan apa ni bangunan sehebat ini kubu sehebat ini dengan batu-batu yang original wow tengok sini. Jadi di sini ditempatkan meriam-meriam untuk menembak dari arah laut pada satu ketika dulu kerana sebelah sini adalah laut terbuka Lautan Mediterranean sebenarnya dulu Kalau musuh datang dari sana maka meriam uh, akan ditembak dari sini Selain daripada makanan yang sedap-sedap dekat Mesir anda jangan lupa menikmati panorama dan pemandangan yang cantik macam tu dengan suasana ataupun angin yang wow nya menenangkan. Dan untuk pengetahuan anda, tiket masuk ke Benteng Ketib ini bernilai 40 psig e pound bersamaan dengan lebih kurang RM10. Uh. Tadi kalau kita tengok kat sini memang nyaman. Kalau tengok belah sana sunset dia cantik sangat. Lepas tu kalau anda datang pada musim sejuk, mesti di sebelahnya petang ni sejuk sangat tapi saya pakai jaket pendek dia. Anggaklah menyegarkan Subhanallah terbaik So untuk anda yang akan datang ke Mesir Jangan lupa datang ke benteng kita ini.